Sahabat Bedirin dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bedirin, berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Kediri, Jawa Timur Oke sahabat Bedirin, dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya sahabat Bedirin Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejluk DWP Fusion Yang paling bestseller di Jaya Rival Dan kebetulan emang lagi ready stok banyak ya sahabat Bedirin Nah tetapi untuk yang saya ulas ini hanya 4 unit saja Dan untuk stok lainnya masih ada di gudang ya sahabat Di uh, disambil saya ini sudah ada senapan angin gejeruk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer, nah kali ini spesial banget untuk mengulas senapan angin yang paling bestseller Jaya Airfall ya oke langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya, tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRevel oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas spesifikasi beserta harga dari senapan angin ini ya sahabat bediler. nah kali ini untuk senapannya yaitu ada senapan angin di DWP Fusion 2540 AK47 lipat di Jawa Hitam plus manometer nah jadi seperti ini ya sahabat pediler untuk tampilan senapan anginnya nah jadi untuk senapan angin ini memang menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya karena selain memiliki harga yang sangat terjangkau tentunya untuk bagian varian popornya sangat menarik dibandingkan dengan jenis senapan angin yang lainnya ya sahabat bediler dan tentunya untuk senapan angin ini pun juga pastinya sangat direkomendasikan untuk berburu hewan big game seperti babi, biawak, tikus dan juga hama yang lainnya ya sahabat bediler nah terus untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 40 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler dan untuk tabung dari senapan angin ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya nah ini untuk pengisian angin dari senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa menggunakan dengan cara gejruk manual yang digejelkan di tanah kemudian untuk cara yang kedua bisa menggunakan gunakan pompa khusus PCP ya sahabat bediler dan tentunya untuk tabung dari senapan angin ini mampu menampung tekanan angin hingga maksimalnya bisa mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI dan pastinya untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini juga luar biasa mantap, kuat dan juga besar yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler nah oke kita lanjut ke Bagian grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat bediler Jadi untuk grendel dari senapan angin ini e, memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya Jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini Maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini ya sahabat bediler Oke kita lanjut ke bagian visir Nah ini untuk visirnya sudah dilengkapi Dengan dua visir ataupun bidik manual Ya sahabat bediler jadi untuk visirnya sendiri pun juga bisa disetting Sesuai kebutuhan sahabat bediler Dengan jarak akuratnya bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter Ya sahabat bediler Oke kita lanjut ke bagian Varian popor dari senapan angin ini Yaitu memiliki varian Popor AK47 lipat Hijau hitam ya sahabat bediler Nah ini untuk bagian pesawat Dari senapan angin ininya berwarna nah uh, hijau perpaduan hitam ya sahabat bediler dan pastinya untuk kelebihan dari popornya ini pun juga sangat menarik sekali Yaitu di bagian belakang popornya ini bisa dilipat ya sahabat bediler Nah ini saya kasih contoh untuk melipat dari popornya Nah ini tinggal di tahan aja lalu langsung kita putar seperti ini Langsung dilipat seperti ini ya Nah jadi e, ketika senapan angin ini dilipat Maka untuk tampilannya pun juga semakin minimalis Dan tentunya elegan ya sahabat bediler Nah ini pastinya lebih simple ketika kita bawa untuk membidik sasaran ya Nah seperti ini nah kemudian untuk bagian popor dari senapan angin ini juga bisa dikembalikan lagi ya sahabat pedira jadi caranya juga sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan ini tinggal ditahan lalu ditarik ke atas nah ini tinggal dibelokkan seperti ini nah Nah jadi udah kembali seperti semula seperti ini ya sahabat bediler Nah oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau Yaitu dibanderol dengan harga Rp1.975.000 Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk AK47 Dengan popor lipat yang super super cakep banget ya sahabat bediler Nah dengan harga segitu nantinya pun sahabat bediler akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Nah ini untuk bonus perlengkapannya nantinya mendapatkan e, tali sandang yang tertuliskan fusion ya sahabat bidiler. Jadi untuk tali sandangnya ini sangat berfungsi memudahkan sahabat bidiler ketika membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu Dan kemudian untuk bonus yang kedua yaitu sudah mendapatkan peredam standar Nah peredam standar ini membantu dalam meredamkan suara cara yang ditimbulkan dari senapan angin dan ini pun juga sudah dilengkapi dengan spare part nah Oke jadi e, untuk senapan angin Ini pun juga pastinya sudah Dijamin aman terjamin ya Karena sudah mendapatkan surat Izin secara sah jadi Sahabat bener tidak perlu lagi takut Ataupun ragu untuk membeli Senapan angin ini karena sudah Pasti dijamin aman Ya sahabat bediler Oke sahabat bediler mungkin itu saja Untuk ulasan dari senapan angin Gejruk DWP Fusion yang paling Best seller banget di Jaya Rival dengan harga 1